Oke, okay, kembali lagi bersama Armato Vlog. <laughs> Jadi untuk video kali ini <laughs> Jadi kembali lagi bersama Armato Vlog. Untuk video kali ini kita mau unboxing. Ini dia. Satu sama ini. Jadi apa ini? Ini tuh action cam baru beli sih, baru ganti. Kan action cam yang lama udah apa? Dijual. Jadi kita ganti baru buat ya ngevlog lah upgrade ceritanya upgrade peralatan buat ngevlog karena alhamdulillah kemarin dapat rezeki jadi bisa upgrade peralatan kalau nggak mah nggak bisa <laughs> oke okay, jadi langsung aja kita lanjut ke video unboxingnya karena kameranya udah kedap kedip <laughs> daripada ntar mati repot ngetek lagi ulang mendingan langsung aja ke video unboxingnya <laughs> oke okay, kita lanjut ke videonya oke okay, jadi kita lanjut ini kita mulai dari kamera mana dulu ini dulu ya cuma ini dusnya udah dibuka semua ini juga karena kemarin buat ini sih dicek lengkapannya buat dikonfirmasi ke Tokopedia kan pesannya online jadi kemarin dibuka dulu dusnya dicek lengkapannya buat konfirmasi doang kita mulai dari ini aja dulu ya GoPro Hero Max karena ini yang paling sedikit sih ini cuma kamera sama aksesorisnya baterai satu ini kita taruh dulu kesini nah jadi ini tuh GoPro Hero Max. Ini kalau ini kebetulan dapat bekas, bekas juga masih 6,5 sampai mulai dari 6 jutaan sampai 7 jutaan lah untuk harga bekasnya. Kalau harga barunya tuh di atas 7 juta. Ini GoPro Hero Max 360. Jadi dia bisa ngerekam 360 derajat. Resolusi kameranya 16 mp bisa ngerekam video sampai 5K 30fps 2 kali slowmo Max hyper smooth Max time warp 1080p live streaming Jadi ini bisa dipakai live streaming juga kameranya Buat web webcam gitulah 360 Power photo Dan lain-lain Kita langsung buka aja Kita lihat isinya Ini udah kebuka Dusnya kita pinggirin Dusnya udah lumayan Ini sih cuma robek Kalau ini, ini robek kemarin Sama saya sih gimana Soalnya pas dibuka ya gitulah, tahulah. Orang buru-buru jadinya robek. <laughs> kita taruh dulu dosnya di bawah. Ini dia kameranya. kita ini. Ini udah lepas sih. Ya namanya juga bekas, kalau ini mah bekas. Kebetulan dapat murah sih. Bekas tapi masih bagus. Kelengkapannya mah masih kayak ini. Cuma ada buku manual. Ini apa ya? Max protective lens Oh ini pelindung kameranya Jadi kalau bawaannya itu dapat ini Kalau misalnya kita beli Dalamnya cuma ada ini doang sih Aksesorisnya Gak ada lagi kosong Cuma dapet Apa Baterai satu. Ini kabel charger Terus Ini sarungnya Sarung kameranya Dan di dalamnya tuh ada aksesoris lagi Ini dia dapat pelindung lensanya, dapat dua karena emang depan belakang sih buat depan belakang gini selebihnya mah ini cuma buku-buku petunjuk doang sih, kita singkirin dulu. sama ini kemarin untuk gopro hero max cuma beli aksesoris sedikit sih, cuma beli ini aja baterai cadangannya tapi yang original sama ini tuh anti gores. Anti gores buat kacanya doang LCD-nya, depan belakang. Eh cuma depan doang LCD-nya. Jadi dapat cuma beli anti gores sama baterai cadangan original. Untuk harganya itu kalau original tuh kisaran kemarin tuh beli 300 ribuan lah. Mulai dari 300 sampai 400 ribu tergantung penjualnya. Kalau dapat yang murah hoki berarti. Kita buka ini buku nggak tahu buku apa jadi ini dia baterainya jadi baterainya ada dua ini yang bawaan ini yang beli cadangan kalau mau dibilang warna birunya beda sih sama yang bawaan karena kalau buat Hero Max ini cuma buat nanti di kamera depan sih jadi ditaruh di depan motor buat ngerekam 360 Kadang, kadang nanti mau pakai setup dua kamera di helm satu sama di depan satu, coba kita nyalain kita buka dulu lensanya ini harus nanti di update dulu eh tapi kayaknya kemarin udah di update sih kayak kata penjualnya cuma ini nggak ada memorinya kalau ini nanti memorinya pakai yang kamera lama yang hero 8 yang Sandisk extreme 128 jadi untuk spesifikasi lengkapnya gopro hero max ini kalian bisa cek aja langsung di google untuk spesifikasi lengkapnya jadi dia ini dua lensa depan belakang 1 2 cuma nggak sejajar agak nyilang kan ada tuh insta 360 yang one air apa one x gitu kalau One X dia depan belakang tapi kameranya sejajar kalau ini tuh mode kamera biasa nih berarti kalau ini tuh dia cuma pakai kamera belakang kalau kamera 360-nya tuh ini nah jadi ini dia kamera 360-nya ada opsinya sih kalau yang gambar globe ini tuh berarti ini udah di mode 360 kalau yang gambar GoPro kotak ini berarti udah di mode biasa ini kita bisa ganti kameranya depan belakang hmm jadi kalau belakang ini kalau depan ini jadi dua kamera ini depan belakang tuh fungsinya buat ngerekam apa 360 derajat jadi kamera sisi sini sebelah sini ngerekam 180 derajat terus kamera sebelah sini ngerekam 180 derajat dan nanti digabungin pakai softwarenya. nya dua dua apa dua footage tadi digabungin pakai software namanya kalau GoPro itu GoPro VR kalau nggak salah, GoPro VR apa? GoPro player gitu, nama softwarenya buat gabungin footage-nya. Terus kalau Insta itu namanya Insta360 Studio kalau nggak salah. Tadinya mau ngambil Insta, Insta360, cuma pas saya lihat-lihat, kayaknya lebih untuk hasil videonya lebih prefer ke ini sih, GoPro, GoPro Max Karena lebih seneng aja gitu, hyper nya kalau untuk GoPro Hero Max ini sebenarnya generasi kedua untuk kamera 360 <coughs> di dari GoPro yang pertama tuh ada GoPro Hero Fusion terus GoPro Hero Fusion baru keluar GoPro Hero Max dan ini dia GoPro Hero Max kalau GoPro Hero Fusion kayaknya perbedaannya cuma dia nggak ada LCD aja sih nggak ada LCD besar kayak gini kan kalau ini ada kalau GoPro Hero Max ada LCD nya terus touchscreen kalau GoPro Hero Fusion nggak ada, dia cuma LCD kecil aja buat indikator di bagian depan. Kalau untuk hasil video sama spesifikasinya antara GoPro Hero Fusion sama Hero Max nggak tahu kayaknya ada perbedaan juga kayaknya. Oke kita lanjut ke kamera selanjutnya. Kita tutup dulu. Soalnya kalau kamera 360 gini rawan. Kalau nggak ada pelindungnya tuh rawan karena kameranya kan cembung. Kita naruh gini aja udah selesai. Lensa lecet makanya dari Gopronya dikasih pelindung-pelindung lensanya kita lanjut ini anti gores nggak usah di unboxing lah soalnya udah kepasang sih <laughs> udah kepasang di sini cuma anti gores LCD soalnya dia nggak ada anti gores lensanya dan ini dia kamera yang ditunggu-tunggu ini GoPro Hero 10 baru beli kemarin karena yang Hero 8 udah dijual ganti ke Hero 10 karena naksir aja sih sama hasil videonya sebenarnya kalau dilihat secara sekilas nggak ada perbedaan sama apa enggak ada perbedaan terlalu jauh antara hasil video GoPro Hero 8 sama Hero 10 atau Hero 9 karena ya sama-sama jernih terus sama-sama smooth juga karena udah hyper smooth cuma perbedaannya kalau Hero 8 tuh masih hyper hyper smooth 2.0 kalau Hero 9 hyper smooth 3.0 dan untuk hero 10 ini hyper smooth 4.0 jadi ini yang paling terbaru kalau GoPro Hero 10 kayaknya baru keluar bulan apa ya kemarin pokoknya tahun inilah baru keluar 2021 kenapa nggak ngambil insta 360 atau lainnya karena lebih apa ya lebih senang GoPro aja sih senangnya tuh apa untuk hasil video lebih bagus terus hasil audio lebih bagus lebih jernih itu kalau pakai mic bawaan, cuma saya nggak pernah pakai mic bawaan karena kalau untuk di helm kan di motor itu, kalau pakai mic bawaannya nanti kita suara kita kalah sama suara angin, jadinya pakai mic eksternal lagi. Cuma kalau untuk mic bawaannya udah jernih, udah cukup jernih lah hasil suaranya, makanya itu lebih senang pakai GoPro. Dan untuk kelebihan yang, yang paling saya senang tuh hyper smoothnya, fitur hyper smooth biarpun kita bawa kameranya tuh lari-larian atau kita goyang-goyang goyang-goyangin goyang gitu itu footage videonya tetap stabil jadi hasil videonya tetap stabil makanya senangnya tuh situ hyper smoothnya GoPro kalau untuk sekarang nggak tahu ada action cam yang bisa nyaingin hyper smoothnya GoPro atau belum tapi kalau untuk stabilnya paling stabil sih GoPro selama itu mah menurut pengalamannya menurut pengalaman terus kenapa ganti ke Hero 10 <tuh> Karena nyari ini sih Bisa nge-record apa Mana ya Bisa nge-record 9 nah, dia 5K 60fps Dan untuk 4K nya bisa 120fps Sedangkan kalau GoPro Hero 8 Itu kalau nggak salah 4K nya masih baru bisa 60fps Apa 30fps gitu 4K nya 30fps kayaknya Soalnya kamera udah nggak ada sih udah dikirim maksudnya kita buka ini untuk desain boxnya baru sih karena kan biasanya kalau GoPro itu desain boxnya tuh eh, epa XN cam itu pasti ada kacanya kayak gini kan di atas sekarang ini baru untuk hero 10 dia diganti jadi box e-box eh, lagi apa tas ini di atas kekurangannya GoPro tuh cuma itu sih apa aksesoris di aksesorisnya tuh mahal lumayan mahal aksesoris buat gopro dan untuk tas kamera original gopro kayak gini tuh lumayan mahal harganya yang kecilnya aja itu bisa 300an 300-400an lah kalau nggak salah apalagi yang besarnya makanya itu dia, gak enaknya gopro tuh mahal di aksesorisnya cuma kita bisa ngakalin pakai aksesoris yang aftermarket kayak misalnya dari telesin, Kingma atau merek-merek lain gitu jangan pakai yang original gopro tapi kalau ada budget lebih sih nggak apa-apa pakai pakai yang original GoPro gitu. ini tasnya, jadi kita buka ini buku petunjuk kayak biasanya. oh ini kayaknya untuk quick quick apa sih untuk aplikasinya. ini ada stikernya juga stiker GoPro nanti kita pasang di motor. terus ini Oh ini untuk aplikasinya Quick. Nama aplikasinya Quick. Jadi kita bisa connect dari HP ke kameranya. Dan sekalian update firmware. Karena ini pakai firmware juga. Nanti kita update firmware-nya dari aplikasi. Cuma belum kita download. Nanti mungkin update-nya belakangan aja lah. Uh kameranya tuh. Ini belum dibuka sama sekali. Ini nahan nih. Udah dari satu minggu. Udah hampir satu minggu lah. Barangnya datang belum saya buka-buka karena mau bikin video ini dan akhirnya baru kebuka biar kita saksiin gitu bukanya anjir pelan-pelan awas jatuh ini gimana sih bukanya akhirnya kita unboxing juga kemarin sempat nahanan sih jangan dulu Arul jangan dulu Buat dibikin video, buat bikin video gitu, dan akhirnya saya kuat sampai sekarang. Udah satu minggu, hampir satu minggu. Ini kameranya kita taruh dulu, kita buka dulu aksesorisnya. Ini cuma dapet kabel charger, terus baterai, satu baterai originalnya ini mounting, terus ini buat di buat di helm ini sih, di nempel gini ini baut mountingnya sama itu doang sih aksesorisnya nggak ada lagi tapi tenang aja karena saya udah beli aksesoris buat si GoPro Hero 10 ini lumayan banyak ada sekitar berapa gitu pokoknya nanti kita lihat aksesorisnya ada apa aja kita singkirin dulu ini kita buka eh baterainya Cok. diambil buat dinyalain kalau ini kemarin dapet GoPro dibuka nggak ya nanti aja lah dibuka plastiknya kita nyalain aja dulu <laughs> sayang gitu masih sayang kalau ini kemarin dapet GoPro Hero 10 harganya berapa ya 7,8 7,8 dapatnya itu untuk garansi inter dan untuk garansi tam garansi resminya itu Delap, masih 8,5 Masih di atas 8 lah Hampir 9 jutaan Itu untuk garansi resmi dari TAM Kalau yang ini garansi inter Karena kita nyari agak agak murah ya Garansi inter lebih murah lah pokoknya Ini cara buka tutup baterainya gimana Beda dia sistemnya kayak Hero 8 Oh digeser ke bawah Terus dinaikin Gini Bener Nah bisa cuk <laughs> akhirnya mana ya? kita ini masukin memorinya dulu kita ambil jadi ini dia memorinya kalau untuk memorinya nih pakai Sandisk Extreme Pro Sandisk Sandisk Extreme Pro yang 256 harganya lumayan sih memori kemarin dapatnya Rp800.000 untuk yang 256GB karena dia udah ekstrim pro ini kecepatannya speednya ada 170 mbps untuk speed bacanya dan speed tulisnya ini ada 90 mbps Langsung aja kita buka karena kalau untuk GoPro seri 5 atau ke atas seri 5 ke atas lah itu harus pakai memorinya yang bagus jangan pakai memori yang biasa nanti dia nggak kuat nggak kuat pas nge-record bisa apa bisa tiba-tiba mati nanti karena gitu pernah nyobain juga yang Hero 8 pakai memori biasa pas nge-record enggak kuat tiba-tiba mati ternyata memorinya dikirain kamera gitu dan ini dia memorinya barang sekecil ini 800.000 cok oke kita lanjut ternyata tadi kameranya berhenti nge-record enggak tahu kenapa agak-agak emosi sih cuma ya mau gimana lagi jadi ini udah kepasang Media mode ini dia. Ini untuk media mode, terus ini untuk max lensnya. Dua media mode sama max lens. Dan ini barangnya. Ini media mode-nya, eh, media mode, max lensnya. Terus ini media mode -nya. Coba kita buka. Nah ini untuk media mode Hero 9. Ini pakainya Hero 9 karena emang sama untuk aksesorisnya hero gopro hero 9 sama gopro hero 10 ini media mod ini buat nyolokin ini sih ini ada tiga slot di belakangnya ada slot ini kita cabut dulu busa mic -nya. ada slot mini HDMI ini ada slot mini HDMI terus type C sama slot colokan audio jack buat mic buat ngecas sama buat apa sih layar atau apa gitu ini dapatnya 1,3 Dapat murah sih sebenarnya baru kondisi baru karena normalnya masih 1,4 ke atas tergantung toko dan ini untuk Max lensnya tadi bukanya gimana ya ada-ada ngeri juga jadi ini dia Max lensnya kalau ini dapet harganya 1,9 hampir 2 juta kalau ada yang lebih murah lagi 1,4 barangnya sama kondisi baru semua cuma pre-order pre-order kisaran berapa minggu gitu jadi nunggu daripada nunggu lama ya udah saya ngambil yang ini aja yang 1,9 gitulah kalau aksesoris GoPro banyak yang apa ya mainin harga gitu dan mainin harganya tuh gila-gilaan nggak tahu kenapa makanya gitu banyak aksesoris GoPro yang dimainin harganya apalagi buat seri-seri GoPro yang baru keluar kayak GoPro Hero 10 kan kalau GoPro Hero 10 ini masih baru tahun ini keluar ini fungsinya tuh buat dapetin Max Superview Jadi di GoPro itu ada fitur Superview Itu buat Nge-record nge apa apa footage video yang View Angle nya luas Jadi kalau kita pakai ini Max Lens ini kita bisa dapetin Lebih luas lagi Makanya namanya tuh fiturnya kalau pakai ini Jadinya Max fit, Max Superview Lebih luas lagi dari Max apa dari Superview Terus buat dapetin ini juga Horizon Lock jadi kan di GoPro Hero 9 sampai Hero 10 itu ada fitur namanya Horizon Lock jadi kalau misalnya kita nge-record video terus posisi kamera miring kiri miring kanan kayak gini itu nanti footage video yang dihasilin tetap lurus tetap stabil lurus kayak gini biarpun posisi kamera kiri ke kanan gini itu tetap tetap lurus hasil videonya jadi pas ditonton tuh nggak terlalu pusing gitu, nggak bikin pusing atau nggak enggak bikin kepala ngikut miring gitu. Kan mis, mis, apa biasanya gitu kan. Videonya miring, kepalanya juga ikut miring. Jadi itu, mana tadi? Ada sih di dusnya. Tuh. Max Hypersmooth ini dia. Kita tutup dulu. Ini agak ngeri juga kalau lensanya ke ini. Ini dia Max Super View terus Max Hyper Smooth, Horizon Lock, sama Max Time Dan ini untuk chargernya, charger box. Ini ada tiga baterai karena emang saya beli dua ori, dua baterai ori lagi buat cadangan. Ini dia. Ini ada dua sih, dimana satunya dusnya? Nah jadi ini saya beli lagi dua baterai ori buat cadangan karena kalau buat no vlog itu satu baterai kurang sih dan kenapa untuk cadangannya nggak pakai yang merek lain kenapa ngambil yang ori karena kalau baterai ori dia daya tak apa ngerekamnya bisa lebih lama ketimbang yang merek-merek biasa yang yang murahnya gitu yang versi murah jadi suhaya lebih pakai media mod kayak gini tuh biar lebih praktis aja sih ketimbang pakai adapter mic jadi tinggal kita pasang aja, tinggal kita colok, udah. ini ceritanya GoPro Hero 10 full modif, <laughs> full modif anjir. udah pakai media mute sama max lens. dan ini GoPro Hero, Hero Max-nya yang standar aja, nggak <laughs> usah modif-modif karena cuma buat kamera depan. jadi untuk hasil videonya nanti kalian bisa cek di video selanjutnya. karena nanti mau ngonten ke Bromo sekitar tanggal 11 untuk sekalian nyobain kamera baru. mungkin kalau di total-total tuh untuk kamera sama aksesorisnya semua tuh habis kisaran 20 jutaan lah. Karena untuk kamera doang ini 6.500, ini 7, 7 .800 Itu udah hampir berapa? Udah 15 jutaan. Ya, mungkin gitulah hampir hampir 20 jutaan lah habisnya kalau ditotal semua. Nanti sama saya dikasih list total harganya di akhir video. Biar kalian bisa lihat kan. Siapa tahu kalian ada yang mau beli gitu? Oke, mungkin sampai di sini aja untuk video unboxingnya. Nggak bisa ngejelasin detail spesifikasinya? Ditunggu konten-konten selanjutnya. See you next video.